Penelusuran kemana lagi Mbak? Ke Pantai Selatan. mau ke kerajaannya Kanjeng Ratu Roro Kidul. Kita dikawal oleh polisi guys. Hmm. mau penarikan mesti Mbak ya. kita dikawal guys sama polisi guys mau penyelusuran ke Pantai Selatan oke okay, guys hai hey, guys Assalamualaikum kita nyampe ke laut malam udah kenapa Loh jamku hari ya kan Oke guys, tak penelusuran dulu. Oke guys, saat ini saya sudah di tengah laut. Saya mau uh, memanggil Kanjeng Ratu Bunda Roro Kidul. Saya mau menembus dimensi dan ruang waktu ke kerajaan gaib Istana Kanjeng Ratu Roro Kidul. Sebenarnya Kanjeng Ratu Roro Kidul udah sering sekali ke tempat saya, cuman saya belum pernah uh, ke sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah ilah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah ilah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kun fayakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyil Assalamualaikum waalaikumsalam Ya poro dan yang kaki dan yang nyai danyang, poro baurakso petak Sing joko segoro itu kanjeng ratu pundaroro roro gitu. hidup dengan gula tindak rata beri gemburan prayugo Niat ding curang penatas-penatas hang sejati sejati setjati ngeroso-roso hang seti, seti sati, saking kesani bisti Assalamualaikum waalaikumsalam Hadamul hadam, hadamul jid, hadamul ruh ya damul jasad ada atau ada malaikat Maaf guys, penelusuran saya sudahi karena teman-teman banyak yang kesurupan, yang kemasukan dari dayang-dayang kanjeng Ratu Punyarorogitul sama makhluk-makhluk uh, gaib dari prajurit-prajurit Nyai Blorong. Jadi saya sudahi karena banyak yang kesurupan dari nanti membahayakan diri. Kita balik dulu guys. Waduh banyak yang kesurupan guys, jadi kita utar ya dulu guys, daripada nanti membahayakan diri. Apa oh, itu oh guys? Nah, kok cukup. Huh? Oh sih Tadi saya disambut oleh prajurit-prajurit Kanjeng Ratu Roro Kidul. Namun kami tim kami diganggu oleh prajurit-prajurit pasukannya Nyi Blorong. Jadi Nyi Blorong sudah mengganggu kami, guys. Jadi banyak yang kesurupan tadi Jadi penelusuran saya sudahi Atau saya hentikan Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan sangat bahaya sekali Karena eh, Ada orang-orang Ada mungkin ada 11 orang Yang tadi teman-teman yang kesurupan Kemasukan jin-jin dari Nyai Blorong Sebenarnya Kanjeng Ratu Roro Kidul Sudah sering banget Ke rumah atau menemui saya Dan saya sendiri juga sering Ke istana Kanjeng Ratu Roro Kidul Yang ada di Dasar laut atau kerajaan gaib Yang ada di dasar laut Cuman itu secara raga sukma Atau sukma saya aja yang Masuk ke uh, Kerajaan gaib yang ada di Dasar laut Cuman raga saya belum pernah Uh, ke pantai, jadi ini saya uh, mau penelusuran ke pantai karena banyak hal-hal di -hal. Kanjeng Ratu Roro Kidul itu uh, menyembah Allah. Jadi bukan jin kafir ya, tapi menyembah Allah. Cuman bukan sekolah gini, bukan seperti syariat, tapi dia menyembah Allah. Dan kalau ada orang yang mengatakan uh, pernah berjumpa sama Roro Kidul, Ratu Roro Kidul itu bohong. Karena Kanjeng Ratu Roro Kidul tidak sembarangan orang e, Mau menemui walaupun di rituali, walaupun dipanggil, walaupun orang sakti Tak bakalan mau dia Mungkin yang datang mungkin hanya e, prajurit-prajuritnya Atau pengikutnya yang menyerupai Kanjeng Ratu Roro Kidul Jadi hanya orang-orang khusus yang beliau mempersilahkan bangsa manusia untuk masuk ke kerajaannya atau Kanjeng Ratu Roro Kidul mendatangi hanya orang-orang tertentu bukan or jadi hanya orang-orang trah kebanyakan adalah trah kerajaan Mataram atau Mataram baik Mataram Islam maupun Mataram kuno atau Mataram Kartasura jadi dari dulu memang kerajaan Mataram sangat memiliki kedekatan sama Kanjeng Ratu Roro Kidul itu ya seperti saya memang ada trah dari Mataram kuno dan Mataram Islam. Jadi saya adalah putra bangsawan dari Mataram Islam, makanya saya uh, dipersilakan masuk ke istananya atau mungkin saya memanggil tanpa sesajen tanpa apapun, saya panggil menggunakan hitungan detik aja Kanjeng Ratu Roro Kidul sudah datang. Ya. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan Kanjeng Ratu Roro Kidul pesugihan atau kekayaan itu bohong, itu bukan Kanjeng Ratu Roro Kidul, tapi Eh, anak buah dari Nyai Blorong jadi beda sekali Kanceng Roro Kidul tidak pernah eh, ada santut tautnya sama pesugian atau kekayaan tidak pernah karena dia menyembah Allah dan dia muslim Ya. jadi kalau ada orang yang mengatakan pesugian atau pernah bertemu Kanceng Roro Kidul atau pernah yang ini, ini itu, itu bohong sekali guys jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mau dijumpai oleh jadi di dasar laut, tempatnya di dasar laut dan di sana eh, sangat cantik-cantik sekali jadi prajurit, baik penjaganya maupun dayang-dayangnya sangat cantik sekali guys jadi cantik-cantik semua dan perempuan semua dan memakai hijau-hijau semua ya jadi di sana kerajaannya sangat besar sekali yang di bawah laut atau di dasar laut itu semuanya berlapis emas jadi yang e, tampak depan itu semuanya lapis emas. Ketika saya masuk, e, pokoknya lantainya itu gak tahu mungkin terbuat dari batu safir atau apa. Dan tadi saya sempat e, bertemu dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Tapi saya disambut dulu oleh prajur prajuritnya, terus saya dipersilakan untuk masuk ke kerajaannya. Dan saya udah masuk dan sangat, aduh, pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, banyak berlian di sana dan sangat indah sekali lah cuman saya udah sering sih cuman melalui raga sukma kalau jadi sukma saya yang masuk dan Kanjeng Ratu Kidul sendiri juga sering menjumpai saya gitu. kalau Nyi Blorong itu sangat beda sekali jadi memiliki kerajaan-kerajaan sendiri gitu. jadi Kanjeng Ratu Rorogedo sama Nyi Blorong beda jadi memiliki kekuasaan dan memiliki kerajaan sendiri cuman beda-beda wilayah Cuman tadi karena saya diganggu oleh Nyai Blorong karena tadi saya ketarik ketika saya memanggil energi gaib yang ada di dasar laut jadi saya diganggu ketika saya memanggil atau menembus dimensi gaib jadi saya banyak diganggu dan teman-teman banyak yang pingsan, banyak yang mutah darah juga guys jadi saya hentikan guys ya meluruskan guys oh katanya ada tukang rukiah atau perukiah yang tahu Ustad atau apa itu ngomong katanya pernah menaklukkan Kanjeng Ratu Roro Kidul atau membinasakan bajingan itu ustad bajingan itu itu itu gak mungkin dia bisa mengalahkan Kanjeng Ratu Roro Kidul karena dia adalah walinya Allah dia bukan makhluk sembarangan umurnya udah ribuan tahun gitu loh kalau Kanjeng Ratu Roro Kidul meminta izin kepada Allah untuk tsunami Nusantara ini bisa hanyut atau bisa tenggelam. Sebagaimana iblis meminta kepada Allah untuk menangguhkan dirinya sampai hari kiamat, Allah mengabulkan. Apalagi kanjeng ratu Roro Kidul ketika beliau meminta tsunami atau meluapkan air laut, kalau Allah mengizini, kalau beliau berkendak maka. Pulau Jawa ini atau Nusantara seluruh Nusantara bisa tenggelamkan seperti itu, guys. Dan saya juga meluruskan ada yang namanya Bos Fafan atau Dukun bajingan itu yang sombongnya minta ampun eh, dia mengatakan udah pernah mengalahkan Kanjeng Ratu Roro Kidul atau memusnahkan itu bohong, itu sangat bohong dan hoak ya. Eh Bos Fafan, saya tantang kamu untuk nyantet saya gitu loh. Kamu mengatakan, menantang-nantang orang santet atau ilmu tinggi tingkat santet, kamu mengatakan sudah pernah membinasakan atau mengalahkan Kanjeng Ratu Rorokidu. Kamu nggak usah banyak bicara. Santet saya kalau kamu bisa. Saya tantang kamu atau tukang rugiah atau siapa itu yang sok-sokan sok tahu tentang keberadaan Kanjeng Ratu gitu saya tantang kamu kalau kamu bisa, kamu nggak usah banyak bicara atau kamu nggak usah sombong. Kamu santet saya. Kalau ilmu kamu bisa masuk ke badan saya 1 kali 24 jam, saya akan uh, menjadi murid kamu. Atau para perukiah-perukiah bajingan yang sok tahu, sok sakti, saya tantang kamu untuk merukiah saya. Kalau sampai saya kesurupan karena saya kamu rukiah saya bayar kamu minta berapa, atau aku akan jadi santri kamu. Rusakan yang ada di Nusantara atau bencana alam. Yang ada di Nusantara adalah murkanya Allah, ajabnya Allah melalui perantara alamnya, melalui perantara curhatan alamnya. Langit senantiasa berdoa kepada Allah meminta izin untuk meruntuhkan langitnya. Bumi dan gunung senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta izin kepada Allah setiap hari untuk menumpahkan laharnya, untuk memperap-porandakan buminya dan lautan juga senantiasa meminta izin kepada Allah untuk menumpahkan airnya ke daratan. Untuk membinasakan manusia-manusia yang kecil yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Makhluk alam adalah makhluknya Allah. Matahari adalah makhluknya Allah. Dan seluruh alam semesta ini adalah makhluknya Allah.